Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pegok Seka ya, teman-teman. Nah, ini saya berada di sebelah selatan dermaga pelabuhan Pantai Banyuwangi ini ya, teman-teman. Ini yang paling selatan ini ya. Nah, ini jadi jadi ini di sebelah selatannya pelawangan ini ya. Ini, nah, ini jalan ini menuju ujung ini ya teman-teman nah, Dan ini perahu-perahu yang ada di sebelah utaranya sedikit ini ya teman-teman nah, Dan ini teman-teman yang mau berangkat mancing Oke ya, kita lanjut ke sana ya teman-teman Kita lanjut Nah ini jadi jalan-jalan Ini kebatuan ini ya menuju ujung sana ya teman-teman nya pulau yang sebelah utaranya ujung dan yang sebelah sini <tuk> selat, selatan ujung. Ini ya, teman -teman. Itu daerah teratas. Itu ya, teman, -teman. Itu banyak bakau-bakau ya, tanaman bakau. nanti Teman mau berangkat mancing ya, teman. Nah, ini perahunya yang mau mengantarkan mancing ini ya teman-teman. Nah akan terlalu speed. Nah itu jermat. apa pak? Pel Pelawangannya itu ya teman-teman sana. ini teman-teman yang mau berangkat ini dan saya juga sudah lama ya ini ya teman-teman enggak -teman pernah ikut mancing ini tangannya sudah gatal karena orang-orang yang mau berangkat mancing ya dan itu sampai sana itu ujungnya itu ya, sampai Pelawangan ini jadi ini jalan bebatuan ini sampai menuju ujung sana ya teman-teman sampai Pelawangan sana jadi aja menuju ke ujung sana karena lumayan jauh juga ini jalan ke sana ya teman-teman jalannya -teman. soalnya bebatuan kayak gini. Suasana pagi Di Pantai Muncar Banyuwangi Ya teman-teman Hai, sangat-sangat luas sekali ini ya, teman-teman. Matahari sudah mulai terbit Perangkat <tuh> mancing ini Nah itu ya teman-teman Semoga menghibur ya Teman-teman yang Menonton video saya Oke ya teman-teman Saya akhiri saja ini video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh